serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia seputar leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, bangunan akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari idola kesayangan kita. kabar pertama kita awali dengan info pentingnya untuk warga Konoha. Karena nanti sore jam 5 Bakal ada kejutan spesial Yang tentunya kita dapatkan Lewat channel Youtube Rizky Bilar Jam 5 sore ini kolaborasi Papa Bilar bersama Kang Arman tuh rahasia keharmonisan keluarga Arman Maulana tuh persahabat ya ini wajib kita support nih kejutan juga untuk warga Konoha mudah-mudahan semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita sebelumnya juga persahabat, ya kita mendapatkan kabar bahagia Alhamdulillah Lesti channel ini masuk di jajaran trending masuk 32 trending ini kebahagiaan dan kebanggaan untuk warga Konoha spesial. Persahabat ya, hadiah untuk fans Lesti Lovers. Mudah-mudahan, kekompakan kita semakin terjalin dengan baik. Kemudian, persahabat disimak juga, ini ada kabar spesial yang bahagia. Lesti Bilar, kedatangan tamu spesial. Apapun yang dilakukan hari ini, mudah-mudahan selalu lancar ya, dan selalu diberikan kesuksesan dan kemudahan bakal ada sesuatu kejutan spesial yang bahagia pastinya dari Leslar Entertainment untuk keluarga Konoha mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kabar baik ya dari idola kita momen ini pun diunggah kembali oleh Leslar Siki ya kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, proyek lagi nih, Mimin mah happy kalau banyak tamu datang ke rumah Leslar Apalagi kalau sudah berbau kerjaan, oh Masya Allah, apapun itu semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya Amin, ya Allah, mudah-mudahan bersahabat ya, segala urusan Leslar ini selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran Selanjutnya juga bersahabat ya, kita lihat ini ada postingan yang diunggah oleh Papa Bilar di igas pribadi miliknya Bersama tamu spesial di rumah Leslar hari ini Kita salvo dengan gayanya Papa Bilar yang tertidur persahabat ya Bisa-bisanya nih Papa Bilar foto sambil tertidur nih, persahabat ya Dan kita juga salvo kalimat yang dituliskan Yang diposting oleh Papa Bilar Ketika masih ngantuk diajakin foto Bilai katanya tuh Wow ini sih kebahagiaan dan kegesrekan Dari warga Konoha nih ya Kita lihat di kalimat komentar Dari Nur Cahaya 2525 Mengatakan ini pasti Kerjaan lintar kalau nggak bagas Katanya tuh Bikin ngakak banget ya Warga Konoha ternyata ini bahagia sekali nih Melihat ekspresi dari Papa Bilar Kita simak di kalimat caption Yang dituliskan oleh Les Larsi tolong siapa yang jepret tahu aja onti konoha pengen bales papa bi gara-gara abang mulu makasih kang foto katanya tuh masya allah ternyata warga konoha seneng banget nih bersahabat ketika papa bilar tertidur ya saat foto bareng dan kita lihat juga ke unggahan dari Nasharon mengatakan di kalimat caption Akhirnya bisa main ke rumah Leslar, Alhamdulillah mudah-mudahan deal. Katanya itu, wow, mudah-mudahan deal nih persahabat ya. Mudah-mudahan deal, kita doakan yang terbaik pokoknya untuk Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah, Bismillah, Project apapun itu, kita hanya bisa mendoakan semuanya, mudah-mudahan dilancarkan. Kemudian persahabat disimak juga, masih diunggah Leslar Sikyah yang merepost kembali postingan dari Papa Bilar. Kali ini Papa Bilar mengucapkan terima kasih kepada Bang Rakesh yang sudah membuatkan baju tim Leslore Entertainment. Keren nih SAS design kata Papa Bilar ya. Thank you Mas Bro Rakesh tuh Allah, luar biasa banget. Siap-siap aja untuk warga Konoha semuanya. Kita akan menyaksikan acara anniversary Leslore Entertainment yang ke-1 tahun yang bakal digelar bulan 9. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan kita lihat juga persahabatan di kalimat caption yang dituliskan, "Siap-siap, plan Nif, le kita bakal lihat yang seragam biru nih, kayaknya keren. ui seragamnya seragam tim aja pake SAS, masya Allah, berkah. Itu luar biasa banget nih, idola kesayangan. Baju timnya aja bukan kaleng-kaleng nih, bersahabat ya, sukses terus buat le. Mudah-mudahan semakin sukses dan semakin jaya. Mudah-mudahan selalu." menjadi nomor satu, amin kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya, ini ada info mengenai couple media of the years 2022, yuk sama-sama untuk keluarga Konoha, kita dukung Lesti dan Rizky Pilar sebagai couple media of the years 2022 karena Lesti dan pilar ini Poinnya tipis banget nih, dengan poin Fuji dan Torik yang semakin menyusul. Yuk, sama-sama kita gasin, 15 menit sekali kita bisa untuk voting Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semoga mendapatkan predikat sebagai couple Media of Dears 2022.